serta klik tombol notifikasinya, persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslah tentunya. Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Akhirnya kita mendapatkan vitamin bahagia langsung dari pabriknya, persahabat. Yang perhatikan aja konya pertama. Kakak Bilar ini menghibur Dede Olesi Kejora di rumah sakit, ya aduh langsung diunggah oleh Dede Olesi Kejora yang videoin in kakak Bilar, persahabat ya, yang menjadi Bilarina. Masya Allah banget hingga di Olesi ini ketawa ngakak saat melihat kelakuan dari kakak Rizky Bilar, suami tercintanya. Perhatikan, persahabat ya. <tuh> Oh, masya Allah banget, ya. di oleh si ketawa, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan cepat sehat, cepat sembuh, dan tentunya memberikan kebahagiaan juga untuk kita semua. Amin. Momen ini diunggah kembali oleh akun Lesti Pilar, tim tentu banyak tanggapan komentar yang diberikan di postingan tersebut. Yakni ini di akuning sinur hati mengatakan di kolom komentar yang penting istrinya bisa ketawa bilar rela lakukan apapun katanya itu Masya Allah banget ya idola kesayangan selalu saja mengisi satu sama lain mudah-mudahan selalu menjadi pasangan yang sangat luar biasa dan kita lihat juga ya, komentar lain diberikan dari akun nafalyadorahadi. Aku senang bisa lihat dedek ketawa lagi, semoga dedek Lesti cepat sembuh dan sehat ya Ya Allah, angkatlah semua penyakit yang ada pada tubuh Dede LSD, amin Yuk kita sama-sama doakan juga untuk idola kesayangan dedek Lesti Mudah-mudahan cepat sehat dan tentunya bisa beraktivitas kembali Untuk ke kabar selanjutnya, para sahabat ya perhatikan juga ada sebuah unggahan dari IG HK Bilar Kakak Bilar ternyata nonton Timnas Indonesia melawan Singapura di semifinal Piala AFF Warsabat ya Bismillah rezeki kita kali ini Kata Kakak Bilar dan Alhamdulillah Indonesia ini masuk ke final Warsabat ya, Setelah mengalahkan Timnas Singapura dengan skor 4-2 Dan perhatikan juga di unggahan selanjutnya ada sebuah kalimat yang diposting oleh kakak Bilar Baru nonton di menit 80 Indonesia gila, katanya teriak-teriak Gue di rumah sakit, wow <laughs> Nonton di rumah sakit Sampai teriak-teriak kakak Bilar masyarakatnya banget, semangat ya Alhamdulillah, mudah-mudahan Dukungan, support selalu banyak Dari orang-orang baik Yang selalu mendukung dengan tulus Untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya, para perhatikan juga ada sebuah unggang spesial Para ini info penting untuk kita semua Yang diunggah oleh akun Lestibular official. Di sini ada sebuah kabar, para ya Perhatikan juga di kalimat, ini Kondisinya lagi kelelahan, kata Rifqi Fitriya saat dihubungi tim Grid.id Sabtu 25 bulan 12, 2021 saat ini kondisi kesehatan Leslie Gejora masih dalam tahap observasi Sebab baru dua hari sejak Jumat 24 Desember Lesti Gejora mendapat tindakan medis Kemarin mulai dirawatnya jadi masih proses observasi tuturnya Baru tahap observasi bersabat jadi di Kejora, mudah-mudahan saja tentunya Lekas membaik, dan kita selalu mendukung dan mendoakan untuk Dedek Lesti dan BBL. Sahabat, yeah. selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan dari Kak Awan yang diunggah atau dari pasukan Bali oleh akun Teddy dan seorang ilalai Ini ada sebuah ucapan doa dari Bang Awan Potret untuk Dedek Lesti, sehat-sehat debay, ibunya kuat, bapaknya hebat. Wow, masya Allah banget ya, kawan. Mudah-mudahan doa support baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Amin Dan selanjutnya juga persahabat Ada sebuah info dari Pak Otis Ahijari Di akun Instagram Pak Otis Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video Untuk Cinta abad laser episode Buat besok persahabat ya Jangan sampai lupa, jangan sampai lewatkan Untuk kita semua menyaksikan acara CAL Episode terbaru ini seru banget karena bakal ada Jing Abdel, sahabat ya. Dalam sebuah kalimat kalian juga info yang dituliskan di postingan tersebut cinta, Abil Leslar tetaplah setia bersamaku. Minggu 26 Desember 2021, jam 9.30 Waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lupa dicatat jamnya jam 9.30 atau jam setengah 10 pagi Kita akan disuguhkan vitamin bahagia, kejutan bahagia Dalam acara cinta, Avery Leslar Tetaplah setia ya, bersamaku yang akan hadir di ANTV Kita masih menunggu cindukan vitamin baru selanjutnya Jangan lupa persahabat ya, tetap stay tune terus channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini